Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian hari ini, Selasa, 26 Juli 2022, terpantau turun untuk cetakan antam, sedangkan cetakan UBS naik. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, emas 24 karat cetakan antam ukuran 1 gram dijual Rp rupiah, turun Rp 1.000 harga hari kemarin. Sementara untuk ukuran cetakan antam terkecil yakni 0,5 gram dihargai 554.000 rupiah juga turun 1.000 rupiah dari harga hari sebelumnya. Adapun emas cetakan UBS untuk ukuran 0,5 gram dan 1 gram masing-masing dihargai sebesar 505.000 rupiah dan 945.000 rupiah masing-masing naik 1.000 rupiah dan 2.000 rupiah. Selanjutnya, untuk ukuran 5 gram harga jual emas batangan Antam dipatok sebesar Rp 4.780.000 sedangkan emas batangan UBS dibanderol Rp 4.636.000 per gram. Sedangkan untuk cetakan 10 gram bagi emas Antam dijual Rp 9.501.000 dan Rp 9.221.000 untuk emas cetakan UBS, sekian harga emas untuk tanggal 26 Juli 2022.